Sriwijaya R 182 ini. Yuk teman sampai habis. Baiklah yang pertama kita mulai dari uh, video yang trending cukup lama di Indonesia yaitu nih, video ini. ini beginilah ilustrasi kronologi tragedi Sriwijaya R sj 182. Jakarta Oke kita subscribe dulu. Anda kembali menyaksikan kabar siang pemirsa, pesawat Sriwijaya Air SJ182 dipastikan jatuh di perairan Selat Jakarta setelah mengalami salto tak setelah lepas landas. Yang berikut adalah ilustrasi kronologis kejadian berdasarkan keterangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan perkembangan kejadian. Oke, okay, sebelumnya saya turut berduka sedalam-dalamnya atas peristiwa ini. Semoga uh, para korban yang telah meninggal bisa diterima amal ibadahnya dan keluarga Diberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan, keikhlasan atas peristiwa yang sedang menjadi musibah bersama ini. Oke, mari kita lanjut ya. Wait, wait, wait. I hope you like this video. And remember to like, comment, and share. And feel free to subscribe supaya aku bisa terus semangat membuat video. Thank you. 182. Sejak penjadwalan terbang pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dari Bandara Soekarno-Hatta, Katarang, Namun hujan deras di jalur terbang membuat penerbangan delay. Oke, penerbangan delay. Selama 30 menit. Delay 30 menit. Pukul 14:36 pesawat akhirnya diperbolehkan lepas landas. Pesawat pesawat lepas landas, Pilot mengkonfirmasi ke Kepada ke air traffic control ke pesawat Pilot Afwan ke pesawat izin naik ke Kedikian, 29 nah, terjadi. pesawat 29.000 ke pesawat ke pesawat ke pesawat ke pesawat ke pesawat ke pesawat ke terjadi. Cuma 4 menit gitu dari dia take off oh. Lokasi hilang kontak berada di sekitar 11 mil laut dari Bandar Soekarno-Hatta Pasar mulai menerima info Pukul 14.55 Dan langsung mencari ke sekitar lokasi Titik koordinat terakhir Pesawat terlihat Kekhawatiran memuncak Pukul 18.20 Waktu Indonesia Barat Tim gabungan menemukan kabel Di sekitar lokasi titik koordinat pesawat Pukul 19.20 Pukul 19.20 TNI AL mengerahkan kapal perang dan pasukan katak untuk operasi pencarian pesawat. Agustus 1959. Menteri Hubungan Budi Karya Sumadi memastikan pesawat Sriwijaya Air SD182 jatuh karena kecelakaan. Iya, karena kecelakaan tapi masih dugaan sementara gitu enggak sih ini semua tuh. Ya kan ya. Ini masih dugaan sementara kan. Tapi baru saja tuh udah ditemuin apa FDR-nya aku belum tahu berita update nya sih. Di sektor utama besoknya emang udah ketemu black Box, tapi yang FDR, black data untuk voice Voice cockpit recording-nya belum ke, baru ketemu sih kemarin kita coba lihat yang di training itu apa aja gitu kan. Sorry friends, maksud aku di sini itu cockpit voice recorder atau CVR. Nah, di sini itu sesuai namanya merupakan hasil rekaman yang terjadi di dalam cockpit gitu. Nah, kalau masalah tentang ramalan-ramalan itu bisa dibahas mungkin di video yang lain. Jadi kita mungkin lebih fokus ke kecelakaannya dulu gitu, kronologinya dan berita-berita update-nya Ini aku udah mengumpulkan beberapa video yang berkaitan dengan laptop pesawat jatuh, terutama r Nah, ada video hoax nih, jadi kita lihat dulu ya Jadi kita subscribe dulu buah video yang disebut sebagai detik-detik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ke laut viral di media sosial dan kita udah bisa lihat nih ini ekornya aja udah warnanya udah beda gitu kan ekor pesawatnya video itu ternyata diunggah oleh akun terserah kaulah di Facebook pada tanggal 11 Januari kemarin akun tersebut menunjukkan narasi bahwa momen itu direkam seorang nelayan saat pesawat Sriwijaya air jatuh ini hoax ya teman-teman itu pesawat Ethiopian Airlines Boeing 767 Tahun ini pas sudah lama salah diketahui dengan mulut oleh aku nah hari diketahui dari video YouTube next tadi nah, Oh jadi Pesawat ini mengalami pembajakan Pada 23 November 2020 Dan jatuh tak jauh dari Pantai Kepulauan Komodo, Afrika Itu pesawat Afrika -nya. Maka dapat disimpulkan Jika video pesawat yang disebut Sebagai momen Sriwijaya eh, itu merupakan hoax Oke okay. Sudah jelas Jangan diteruskan lagi Nah ini tuh ada ilustrasi Coba kita cari tentang Sriwijaya R Amerika siap bantu penyelidikan Sriwijaya RSI 182 Nah ini udah ketemu lagi ya. Kita lihat update dari Sriwijaya RSI 182 Amerika siap bantu penyelidikan Sriwijaya R nah, ya. Sriwijaya R berhasil ditemukan lebih Kalo, ya, aku lebih angkat kalau reading aku nggak berani Ini soalnya masih dugaan sementara kalau belum ada flash apalagi si PRnya kan belum dibuka gitu Iya, saya banyak yang berduka, loh. Wow, hmm. oh, ini ilustrasinya ya. sesuai this data recordernya sih bagaimana? Oh, Jauh ya, dari Oh tuh kan masih sepeda dugaan sementara ya sebab simulasi tampak menakutkan saya so, terlihat menu langsung jadi ketinggian 10.000 kaki menuju ke laut oke okay. online gitu gak sih so, langsung jatuh sudah so, langsung menuk oh, Hingga lima korban tragedi Sriwijaya Air teridentifikasi, dega mungkin masih hidup. Ada yang udah Ini videonya nggak terlihat. Ini di videonya nggak terlihat dikeliatin jasadnya di ya. Terus ada lagi ya hoax yang tentang uh, apa sih turbulensi turbulensi pusat, turbulensi lain eh nah ini nih ini, ini video yang banyak ini nih apa sih namanya di apa sih namanya di di, di hoaxin gitu lho. apa sih di, di di ini video ini tuh diklaim kalau ini tuh di dalam pesawat Sriwijaya padahal pada itu sebenarnya kalau dari akun ini ya ini tuh katanya sih Lion Air dan ini tuh udah diapa dua tahun lalu tapi enggak tahu deh kita, kita lihat dulu deh videonya ya nah ini dari Lion Air atau ini dari Sriwijaya tapi yang jelas video ini tuh udah beredar dua tahun lalu gitu jadi kayak enggak mungkin gitu enggak sih kalau misalkan video yang bursi beredar klaim bawa itu tuh dari Sriwijaya Air gitu kan coba kita lihat video ini oh iya harus subscribe dulu supaya menjadi semangat bagi para content creator content creator di Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Kursi. Hmm. aku udah pernah terbang ini ada kita baca komen-komennya aku udah pernah terbang ribuan kali tapi masih takut jadi telepon sinilah kita melihat dan selalu sadar bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dibanggakan kecuali nama Allah semata ketika seperti ini ketika semua orang mengingat Allah kadang naik pesawat ini mendekatkan kita sama yang maha kuasa jadi yang jadi ingat yang maha kuasa pasti darat eh semua lupa Astagfirullahaladzim disaat seperti ini harta-harta-harta sudah tidak akan ada di pikiran manusia jadi ini 4 hari lalu ya seperti ini wajian di sesuai karat dan susah saat itu pula-barulah mereka mengingat Tuhan bagi yang sesuai soleh dan alim coba naik ke saat ke suasana buruk di udara Siapa yang mau, siapa juga yang mau celaka Kalaupun mereka berdoa, beristirahat Atau apalah, itu jalan terbaik Karena setelah jatuh kemudian Selama kecil dan celaka, mereka berucap yang baik ini. Itu gimana sih Ketika saya dibawa Sedikit lagi Saat mau depan mata Barulah kita percaya Ada yang itu, nah kita video Allah jadi tuh aku mau uh, sedikit share tentang pengalaman-pengalaman pas lagi turbulensi pesawat kayak gini emang apa ya rasanya tuh emang kayak gini gitu geraknya dan emang uh, kita tuh jadi auto-auto nyebut-nyebut-nyebut gitu loh kayak ya Allah mau minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama Tuhan kita gitu kan nah kalau masalah suara tangisan kita di itu tuh sebenarnya Nah maksud dari suara video yang ada suara tangisan saat evakuasi itu ada di part 2 ya Cus abis ini langsung nonton ke part 2 ya Thank you Arwah gen itu gak ada Jadi namanya orang meninggal ya udah meninggal gitu Kalaupun nanti ada yang istilahnya Oh ini orang meninggalnya uh, gak tenang uh, oh, nih Oh ini orang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 korban itu meninggalnya enggak tenang atau banyak pikiran pikiran negatif kepada korban padahal sebenarnya ya itu tuh jin gitu Jadi buat teman-teman jangan percaya ya dengan arwah gentayangan atau nggak uh, tenang apa orang meninggal terus karena nggak karena banyak dosanya akhirnya nggak tenang enggak balik ke alamnya padahal ya kalau orang meninggal ya udah meninggal gitu loh. Kalaupun nanti ada yang gentayangan ya itu jin intinya gitu. Oke. Okay. Udah sih.